Jadi jangan harus dulu kalau keluar hmm. belajar bantu diri Di sini iya. Iya, kasih tahu dulu kasih kalau out, ya, masuk out, begini kalau, kalau out pam hmm. Pemang... sudah pam sudah nah. Pada pertandingan yang berhadapan antara tim dari Barjuama melawan Padae pada Elo Tanjung ini memperoleh skor untuk Barjuama ya satu. Kemudian pada set kedua nah, dari tim pada Elo juga memperoleh kemenangan satu sehingga di kedua set ini keduanya berimbang bersatu sama satu sama ini 18 tim pada Elo berupaya untuk Ayo kasih 13 tiga Penonton juga grogi loh. Ah. ayolah 13, pagar itu. pagar 13. Nah, 13. Pagar. Kutukan sati, dua, tiga. Kutukan. Kutukan. Sati, dua, tiga. untuk putus tadi 23. Putar lagi. 13. 13, satu sama yang cuma satu sama baru three. satu sama <tik> mantap sekali di atas sini gimana kabar pak <tik> <tik> ah, belum tahu ini ini suasana di luar lapangan masih ramai menjelang maghrib berderetan warung-warung Pak Kades menyapa dengan Pak Kades di sana ketua adat Hai ini habis magrib guys dilanjutkan pertandingan satu set dua set sudah lewat satu sama antara merjuama melawan dari tim poli Tanjung yang jauh menyeberang. Kenapa? Oh. Oh. Journey, ya? berapa? Vivo Jernih ya. Berapa ya? Jangan dijawab ya. Oh. People, ye, berapa ya? Oh, y yeah. oh. tiga. Oh. Tiga kan? cari yang tiga mantap perjuangannya oh. pokoknya mereka nurut dengan apa keputusan wasit.